Udah udah toh oh. Sawadika, aku Sasa. Jadi aku adalah vokalis Bukan vokalis di dari DNC Aku Kumis drummernya DNC Saya duo, best player di DNC uh, Nama aku Arel Kitaris di DNC Aku Kirara Aku di DNC ini Di bagian vokalis Tambahan Aku Baba, aku vokalis Di DNC DNC itu Aku nggak tahu sih DNC itu asalnya. Wah. Apa ya? Wah. DNC macam-macam nih. Banyak sih yang layak kepanjangan apa DNC ya. Bagi saya sih ya cuman cute encil dan cute encil. Terlut. Dan cute. Dan eh Iya, itu deh. Woi. <tuk> DNC itu sebenarnya konsep untuk apa ya memberontak pada zamannya karena dulu jepang-jepangan ya tahun 2008 kami itu lahirnya 2008 dan di saat itu tuh jepang-jepangan tuh kayak tabu gitu kalau misalnya kita ngaran semen pakai dangdut makanya D&J itu dibentuk untuk memberontak jadi kita nating tulus lah bikin dangdut pelan langsung aja ternyata diterima Oke, jadi awalnya tuh saya, Babah sama Arel ee, bikin band kita medley lagu Jepang di medley dengan dangdut terus ada lagu Indonesia juga Ya, kebetulan aja sih sebenarnya ini band cuma iseng-iseng aja nggak ada niat serius sama sekali saat itu ya masih jarang ya band Jepangan dengan segala macam genre yang dijadikan satu apalagi kalau dangdut saat itu pasti semua mengelayap sebelah mata aku tuh pengen banget uh, ngusung parodi di jepang-jepangan cuman kok nggak ada scene yang tepat karena saat itu memang kan uh, agak susah ya karena image kalau cover band Jepang itu jangan Nah dulu kayak gitu, saya kalau dindangdutin ntar nggak dipakai lagi bandnya gitu kan. sebenarnya awal mulai itu karena terinspirasi dari band dari solo Namanya itu Pecas Dai, itu inspirasi utamaku tuh Bergabung di DNC dari 2019 Kalau nggak salah ya Waktu itu Akika dipinang Sama Baba Terus akhirnya ya gini deh hasilnya guys Ya maaf ya Kalau orang Thailand kan Agak di mana gitu ya Diragukan gitu ya Oh baby, the only request mulai gabung BNC tuh tahun berapa ya mungkin 2017an itu gara-gara gantiin drummer aslinya karena dia pulang kampung. Eh uh, aku udah bergabung sejak tahun 2013 atau 2014. Aku lupa tahunnya berapa. Yang jelas kenal sama ko bapak. Dia sering main ke tempat kerjaku. Terus aku dia gitu. Dia udah ayo. Waduh follow it itu Cinta cinta-cintaku ya, Allah. ya Allah, Allah, Allah semoga mendapatkan jodoh ya foto dulu foto dulu yang foto dengan kami nanti dapat jodoh berlipat ganda ganda Hari ini hari ini comeback nih ceritanya nih. Jadi kita terakhir DNC itu di tahun 2016. Terakhir tuh kuat. Dan sekarang setelah hampir 6 tahun kita comeback lagi untuk menghibur kalian semua. So, kalau kita lagi manggung jangan lupa datang, chin. Oke, aku buran babar kayak kene iki. Dah. Terima kasih. Ice cream for you.